Kaisogen Buah Merah adalah minuman sehat yang bisa diminum setiap hari dengan ekstrak buah merah yang dilindungi paten satu-satunya di Indonesia. Menggunakan buah merah asli Papua Indonesia, diteliti dan diformulasikan di Eropa. Metode ekstraksi yang spesifik memungkinkan ekstrak Pandanus OPE0121 untuk mempertahankan nutrisi nabati, kapasitas antioksidan tinggi dan aktivitas antiinflamasi maksimum. Kenapa dan kapan kita harus mengkonsumsi kaisogen buah merah? 1. Pada saat kita sehat, fungsi kaisogen buah merah, membantu meningkatkan pengiriman oksigen ke otot dan otak dan mengurangi kelelahan serta membantu melawan radikal bebas. 2. Pada saat kita berolahraga, beraktivitas tinggi, fungsi kaisogen buah merah, membantu meningkatkan ketahanan fisik dan membantu pemulihan otot yang lebih cepat. 3. Pada saat kita sakit, Kaisogen buah merah mengandung antioksidan yang tinggi dan mempunyai antiinflamasi efek yang kuat, sehingga dengan mengkonsumsi minuman kesehatan ini dapat mempercepat proses penyembuhan. Manfaat kaisogen buah merah membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh melawan stres oksidatif radikal bebas, meningkatkan pengiriman oksigen ke otot dan otak, meningkatkan ketahanan fisik saat beraktivitas tinggi dan berolahraga. Mengurangi kelelahan setelah berolahraga Meningkatkan aktivitas liposis, pemecahan lemak, jaringan adiposa Memperbaiki profil lipid, menurunkan kadar kolesterol LDL, kadar trigliserida, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL membantu mensupport perawatan dan pemulihan penderita kanker Saran pemakaian, penyajian Minum satu sendok makan, 2, tiga kali dalam sehari Bisa diminum langsung, atau dilarutkan ke dalam air sesuai selera Simpan dalam suhu ruang, PIRT nomor 209357803550725, isi bersih 100 ml, 117 gram. Untuk testimoni dari para pelanggan kami, dan cara mendapatkan harga promo, silakan kunjungi link yang tertera.